Oke okay guys, ini tempat camp-nya teman-teman Jabra dari Bandung, Bro. Yang jelas sih udah ada teman-teman yang udah ready to go untuk nyiapin semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh para korban di sananya. Beberapa titik udah gua share, berarti tinggal tugas mereka melanjutkan enggak eh, panjangan tangan eh, gua untuk ngedistribusiin bantuan ke sahabat dan saudara-saudara kita ya di Cianjur ya. Semoga lancar aja walaupun cuaca sekarang udah mulai turun hujan. ah jadi penuh lagi guys Aduh nambahin lagi dari teman-teman Jabra Bandung cuy Ini zaman gua kuliah Ternyata mereka masih aktif bro Ini senior saya ini Itu tempat tadi itu dari tempat transit jadi di sini tuh untungnya ada yang berbaik hati ya untuk nampungin barang-barang dari para relawan-relawan yang mau kasih bantuan. Pokoknya masukin aja nanti kita mau taruh di posko yang di daerah lebih aman dan nyaman ya. Depan, oh. depan, depan. Masukin depan aja. Ini ada orang hilang. Orang hilang ini harus dicari, bro. Duitnya banyak. Dia tinggal guntingin daun. <laughs> untuk para angkatan mudanya, tolong dibantu, tolong dikoordinasikan. Semoga kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat, sih, Amin. Sebelum menuju titik lokasi masyarakat yang terdampak bencana alam gempa di Cianjur, saya sempat bertemu dengan senior-senior kakak-kakak gue yang ada di Basecamp Relawan untuk Alumni Fakultan Unwin Bandung. Makasih banyak. Kita saling support dan saling bantu untuk bantuan yang bisa diserap oleh masyarakat. Dan untuk saat ini saya coba kumpulkan kembali karena memang pada saat saya berangkat ini Kondisi jalan selalu macet untuk siang hari ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin memberikan bantuan Saya cukup bersyukur Banyak sekali orang-orang yang sangat peduli dengan kondisi di tanah air kita Terutama khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur Yang cukup banyak memakan korban Dan memang ribuan pengungsi yang memang harus kita perhatikan namun untuk siang hari saya rekomendasikan kalian gunakanlah kendaraan bermotor jika ingin datang menuju ketik lokasi yang sudah saya share. Silahkan cek deskripsi aja jika ingin memberikan bantuan langsung. Dan saya coba kumpulkan saja di posko kembali biar saya nanti berangkatnya malam sekalian melihat kondisi apa yang e, dirasakan oleh masyarakat saat malam hari ya udah jam 9 malam guys tapi kondisi jalan udah bisa kita lewatin nggak macet lagi kayaknya udah cocok untuk gua kasih kirim bantuan cepatnya ada kebenaran koordinator bukan orang jauh dan gua kenal banget jadi gua aman udah bisa langsung ke TKP dan kalian bisa lihat nanti untuk orang, orang yang bener-bener terkena musibah ini sampai disamper kesini ya jadi untuk aja pak ya itu nambah teh jadi, ada ya, baru apa di jalan Oh, kan? Iya Iya, mau Iya, apa-apa Kita sih Sebenarnya, pengen dari pagi ya Tadi kita datang sama teman-teman organisasi Juga untuk bantu Uh, kehambatnya sama perjalanan bu hmm. jadi nggak bisa sempet gitu saya juga ngeliat di di sana juga apa tadi tuh kita tuh di mana yang juga udah pada sakit ya. udah mulai kerasa gitu dan mau masuk rumah juga ada masih ada getaran Walaupun loh terlalu besar ya jadi hati-hati aja ibu hati -hati kondisinya. ada kondisinya hmm -hmm. ada. Ada, ada lagi ya Kondisinya memang masih mengamankan dan posisi untuk e, bantuannya agak terlambat. Tapi semoga besok bisa langsung di, ya apa, di, didatangkan ya untuk kebutuhan ya. Ini... Rumahnya mau dilihat gak ke dalam? Boleh, boleh kita lihat yuk rumahnya. agak gelap ya, maaf soalnya posisi kita datangnya malam karena kondisi jalan macet jadi biar kita bisa langsung lihat dan bisa distribusikan kebutuhan apa yang mereka minta ya oke, okay. ada gempa lagi susulah <laughs> posisi bangunannya emang udah tidak layak jadi otomatis Ayo, memang harus Ayo, di camp. Aduh ketemu juga akhirnya Jalannya agak susah ya nah, itu yang itu yang, yang Oh ini ya nah. ini Memang kondisinya cukup memprihatinkan Jadi walaupun ada bangunan kokoh Tapi sebagian di dalamnya udah retak Yang tinggi aja udah <tuk> Ya ini kondisinya memang khawatir ya. Ini kalau misalkan ada goncangan lagi ini nggak mungkin untuk diisi. Jadi memang mereka harus diam di camp kalau di sini ya. Ini daerahnya tinggi. Oh. Masuknya tuh desa apa? Desa Putei Condong. Eh desa desa Songom. De desa Songom kecamatan? Gekbron. Gekbron. Kampung Putei Condong. Kampung Putei Condong. Okay. Nah ini buat teman-teman yang mungkin punya punya apa distribusian kebutuhan yang seperti obat-obatan kemudian makanan-makanan siap saji ini sangat ditunggu sekali untuk warga di sini. mana? Ya. Ya, ya, ya. oh, oh, ini teh dalam nanti rusak iya iya iya. gurta gurta. wah ini mah jalannya deh mang jalan daerah ya. siang tangi siang <tuk> aku mah mah mah mah mah mah orang bingung saya mah mah ada kesalahan dimana <tuk> tidur disini oh oh man ini yang nyanyi nah man -nya. <tuk> <maupun, tuk> gak <ngawak>, pula wengi-wenginya <tuk> sugan kan kayaknya bantu sana langsung kontak ke Acapi orang sungguh mau kukir internetnya ini masuk ke dalam kan tapi takut. Jangan Ya, saya nah. jangan ya. Udah cukup lima ya. makannya juga. Kita tuh cuma pengen lihat bukti bahwa memang kondisi di sini juga yang lebih parah ada banyak. Eh. Ya lebih parah masih banyak. Mm. Ada tidur. Hmm. Ya Allah. Ya memang agak memprihatinkan ya karena gempa susulannya masih terus ada. Ini jam berapa ya? 22.36 22.36 Uh, tadi gempa yang baru nah, terakhir 10, jam, 10, 2, 10, 1, 10, 10, 10, setengah 10 setengah sepuluh itu masih ada guys Oh, uh, iya mau khawatir. Uh, uh. uh, untungnya kosong ya, ada yang, ngisi. Ada yang isi. Betul si oh, nah, ya, betul. Ini Punten, Pak. mana Imah? Oh. Ini asalnya dia ngisi. Ya, ada yang ngisik Iya Ih baru empat hari aja udah kayak udah bertahun-tahun ya Benar kuhujan jeng angin mah Ini a uh -huh. ah, dicatat a ah, kakaknya yang kayak kayak gini tuh a ah, uh -huh. ah, Harus langsung gerak pakai karang taruna Nanti minta rembesan ke pemerintah jalurnya lewat desa Yeah. pak kades punten iya Bumina, mina nular yeah. ktp jengka karena catet oleh register kan karena pak presiden juga kan udah kasih bantuannya semoga bisa keserap cepet cepet ya minimal nama atuh lah nya gede tapi bisa nutupan teka hujanan yeah. ting ya syukur syukur ntar ada yang ngasih bantuan tuh anak anak jabra juga udah ready udah siap ngepublis publis kalau memang membutuhkan bantuan lebih semoga mereka bisa bantu juga Eh, bacan bobo Oh, ya. Kan? <laughs> Kenda opat, Berarti nu nu RT 2. nanti tolong perhatikan di wilayah sini ya walaupun memang gak terlihat secara langsung di depan ya tapi di dalamnya memang cukup kebilang memprihatinkan jadi tolong dibantu Guys, ini mungkin agak terganggu ya malam hari karena kita nggak bisa masuk ke tempatnya di siang hari karena macet. Ini eh, alhamdulillah kita terima, semoga bermanfaat ya, Kang Cebis sebagai koordinatornya ya. di sini. Mohon maaf saya malam-malam mengganggu terima kasih ke Pak Allah. RW. Semoga mudah-mudahan bermanfaat mudah untuk warga sini. Amin. <laughs> ini daerah apa? Coba diulang. Ini Kampung Condong, Desa Songgo, Kecamatan Gekrong, Ini ya. susah nih kalau buat itu buat ngedistribusiin warga ya nah, karena banyak banget rumahnya nanti kalian eh, gue cross check lagi untuk pasar rumah-rumahnya yang udah rusak Semoga kalian bisa eh, ikut ngebantu kondisi di sini eh, yang memang kebilang nggak nggak sedikit juga korbannya yang ada gitu jadi makasih kalian tetap standby di channel Simoni semoga kalian tetap bisa memberikan bantuan dan memiliki jiwa sosial tinggi. Ini kita ada di lapang Joglo, bro. Ini kita nengokin aja, lihat doang situasinya dari BNPB yang udah ngevakuasi banyak orang ya. Eh, di sini mungkin ada lebih hampir 500 orang. Nah, saat ini sih udah mulai kelihatan banyak yang udah pulang. Ya, cuman tetap hati-hati aja ya, mungkin. Pak, kita nggak bisa santai juga karena kondisinya masih terus berkelanjutan. Gempa masih rame sih. Itu kemarin Pak Jokowi kesini otomatis di sini lebih intens lagi, kayaknya. Bawa -bawa anak, oh, untuk yang buat ini ya, ini buat ya. Ini nah, Tuh, daerah, -daerah. Tuh, ya, kan? Ini teman-teman kawan-kawan uh, Jabra dan uh, senior-seniornya pada datang di posko Jabra di Saktor Rispot. Ini kita bantu wilayah Nagrat uh, arah menuju Gunung Padang juga terdampak. Semoga sedikitnya bisa membantu mengurangi kondisi kesulitan mereka di lokasi ya. Kita kedatangan eh, kebutuhan korban yang di daerah Cilaku. Kebeneran sempat eh, bertemu dan mem memberikan bantuan ala keadaannya. Semoga bisa jadi panjang dan cukup membantu mereka. Hari terakhir guys, Saka kamu harus kuat ya, bro. Uh. Satu titik lagi terakhir dari tujuh titik yang kita datangin dan semua memang sudah dibuktikan dampaknya sungguh luar biasa bro. Semoga kawan-kawan kita yang terkena dampak bisa cepat pulih. Udah mulai banyak yang sakit, ini udah hampir satu minggu untuk kegiatan uh, aktivitas di Cianjur. Mungkin buat teman-teman yang mau bantu silahkan aja nanti saya share untuk koordinator-koordinator di titik-titik yang pernah saya datengin. Dan memang itu butuh banyak sekali asupan dan ransum terutama obat-obatan. <tuh> Ini bantuan dari kalian sebenarnya hari kemarin aja udah habis. Tapi saat ini saya masih dapetin tambahan lagi bantuan dari beberapa posko dan memang mereka benar-benar butuh untuk mendistribusikan Bantuan tuh banyak dari mana-mana, cuman titik lokasi yang membutuhkan itu mereka kekurangan informasi dan juga bagian distribusi yang bisa melangsir untuk ke tempat-tempat yang terdampak. Dan hari ini semoga gue bisa pulang dengan selamat dan lancar. Dan titik terakhir yang ada di wilayah Areal Gunung Padang itu juga Nagrak ya dan Nagrak lagi Gue bisa nyampe lokasi dan aman Oke okay bro, gaskun Lanjut belokan Gunung Padang guys kita bentar lagi udah mau sampai lokasi mohon maaf kalau gelap bro semoga bisa lancar aja ke tempat eh, korban aduh. aduh kemalaman, emang jalannya macet tuh ah. ambil ah Candra ya, rumah di bawah di haranda parusak helmiunya, aduh, hebatan, Ui. mana mangihin non eh. mang, aduh, Ampura, aduh, Ampura, apa kabar, yuk, iya sehat, sehat, sehat, Ampura telatnya. Ah, oh, oh besar eta. Ya. Ah, oh. mau oh, pawur disean deui yeuh, Mang. Kan nah, pawur disean oge, okay. pawur disean di di ngageser nah, deui, ah. Terus. <tuh>, Daratan. Dari das. Daton wenkin suba neng ngapantasan obat-obatan, kacang blok bugi, sareng pantasan ransum nu sanesna Iya pun terus share bu dibagi-bagi banyak. nonton bola, aduh abang barang Mana mang? Kita tadi gitu share. tuh. Wah hebat seksi sama ya, rumah teh gitu. Ya Allah gusti ya tak untung teh jaminya di lebatnya. Ma ambles ya, ma? mana ambles eh, ya, ma ambles salah ma? pak oh iya. hmm. ya, power ulah ulah maksakan ya terus dia mah terus ya mau teh? Nya ayat di menu nu no, penting mah bari salamet kana kalana handap mah aman data ya, aya nya perumahan nya data aya paling Nah, dapur kita mah ye. Nah. Ini dapurnya masih belum layak guys Aduh ah, Puntun ini ada di kampung apa? Kampung Lemah Duhur Lemah Duhur. Lema Duhur, RT RT 020 Tilo Desa Sukaratu Kecamatan Geprong, Kecamatan Geprong, ini banyak juga yang masih terdapat, dan teman-teman dan sahabat saudara saya semua di sini ya, ya, ya, gak bisa masuk rumah khawatir rumahnya udah pada retak. Ini ada kebutuhan, mungkin karena banyak manula di sini harus ada bantuan pengobatan untuk orang dewasa. Ada ibu hamil atau yang menyusui, anak-anak, anak-anak ya. banyak, ada yang udah mulai kena kurang enak badan. Sakit? Tuh. Oh. oh iya bener ya. Ya itulah. Nanti tolong dibantu ya, dikondisikan. Nanti tinggal kontak ke Kang siapa ini? Kang Aci. Kang Aci. Nanti nomor teleponnya bisa saya share di grup Bentak Bencana Cianjur. Hahaha. <tuk> Ya Alhamdulillah akhirnya kegiatan saya di channel hari ini berakhir dan selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih bantuan donasinya dan akhirnya laku juga habis semuanya Bahkan saya mendapat tambahan cukup banyak dari posko-posko teman-teman organisasi Dan saya berterima kasih sebelumnya buat teman-teman jurnal program yang cukup kompak dan cepat untuk responsifnya di beberapa titik yang sudah saya berikan dan langsung disurvei juga kondisinya semua orang yang terdampak bisa terhitung, bisa terdata juga untuk ditambahkan kembali untuk bantuan-bantuan terutama obat-obatan. Karena di lokasi saat ini udah lebih dari 4-5 hari udah hampir 1 minggu udah mulai banyak banget yang sakit bro. Udah banyak banget anak-anak yang udah mulai terkena eh, panas dalam, kemudian dia apa karena jamur ada bayi yang nggak nggak mau nete gitu karena itu yang harus benar-benar kalian kritisi dan semoga akan bertambah lagi dan saya udah tulis di deskripsi koordinator-koordinator titik-titik poin yang memang terdapat bencana semoga kalian bisa bantu secara langsung dan sukarela rela ya silahkan aja periksa dengan teliti dan sebelumnya koordinasikan ulang dengan orang yang sudah diberikan mandat dan dipercaya. Sebelumnya selain organisasi saya waktu kuliah juga ada dari alumninya Universitas Binaa Mukti. Harga Dika harga Dika Mohon pisan Pak senior, mohon pisan kawan-kawan e, di sana semua kalian juga bisa e, melaksanakan e, apa namanya amanah dan mendapatkan Ee, apa kekuatan untuk terus mendistribusikan bantuan-bantuan yang datang terus. Tapi tidak menurut kemungkinan jika memang masih banyak donasi yang masuk di Sumuni Channel, kita akan berangkat lagi dan buat vlog baru selain dari ee, Cianjur bangkit dari gua ini. Oke, gua pamit, gua mau istirahat. Ada capek yang tersisa hanya muka lelah saya dan kesenangan karena gua bisa bantu banyak orang berkat kalian juga. Rokok gue masih penuh, saking sibuknya gak bisa ngelintin rokok guys. Ya <laughs> sudah, gua pamit, undur diri, sampai jumpa lagi nanti. Dadah, bye-bye.